Cukup 50 langsung kita 33.000 Turbosepin 70 ya bosku Santri Kita tarik jauh dulu 70 sepin ya Di turboseinkannya <tuh> Oke okay. Nah kok sudah mau habis itu Hahaha <tuh> kalau mulus ya aduh aduh kus oke okay, tinggal lagi. Nah, dapat gratis lumayan bosku gratis yang pertama di Halo ya dong Kakak. Kakak apa-apa ya, tuh, Kalian, hai, oke, okay, kali dua lagi yang nyangkut hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, jamu empat teman-teman teman di tabas dendam dan lagi ayo garansi sebagai terbaru yang kedua yuk gulir gulir push garansi nah, dong para ini memang mau aku naikin bed kalau sofi Iya, seketor so, garansi yang ha, apa yang bilang pasti di garansi kalau tidak baliknya beli Anggi ya, kalau tidak beli hmm, kalau beli kan seharusnya jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh. Ya, minimal segitu ya. Kalau seketor gratis itu Oke okay, sudah Yang gue kali sebelasnya Sudah di atas kanan Tambah lagi dong berkaliannya Oke uh, eh, kali lepas di pojok kanan Dan kali dua di atas kanan Mantap jua Sudah kali dua puluh satu Jam banyak kali kalau sudah kali tidak bisa. masih banyak sepingnya bisa naikin tapi ini, Misalah, ya. Oke. Okay. Kelas katanya pecah, bawa cuma kelas kata doang. Itu sama birunya, nah dulu Selang satu semua. Nah, hijaunya akhirnya pecah, sama birunya, dan ada bekalan kayu kita. Ini lagi kayu kita nih. Terus, kalau ini suka banyak lagi, ya Hai, itu dan tunggu. Tapi banyak pecahan atau pakai tangan pecahan. Hai, lagi kali tiga Kali tiga ini. Kali ini nanti Kali Kalau itu cekung, kalau itu Jangan dikali dua lho, gak mampu kali dua hmm. nah, petir-petir mau bisa, menambah lagi atau tidak, nah, ada galilan yang, yang nyangkut dalam Sisa tidak menutup pintu? Tutup bus pintu punya tadi. Maukah mau ngasih aja atau tidak? Oke bosku, jangan lupa untuk subscribe channel HAT Nasdem Hot. Yang bener terus pakai UUD Dapur Parah. Pastinya, situsnya sawer satu kecil abang bosku. Jangan lupa untuk join ya, guys teman-teman yang sudah mampir nonton lihat terus buat kalian ya ini kali 10 nggak nyangkut lah <tuh> ya 30 sepin ini sepin ya. <tuh> nanti kita stop di kita ya. Nah, buat teman temen yang sudah Bantu supportnya, terima kasih banyak. Sehat terus, biar setiap hari nonton terus ya, seperti biasa setiap hari bisa upload di hmm, konten.